Halo guys, berjumpa lagi dengan Lauren Jenar Barber Kali ini Lauren tidak memotong guys Tapi habis memotong Satu pelanggan ini Kali ini Lauren mau mengatakan tantangan ini Sama pelanggan yang satu ini ya Dua, dua pelanggan yang satu di luar Dua tantangan, satunya Spidol Yang satunya uang Ini uang pecahan 100.000 guys Mantap yang pertama tataran yang, yang pertama ini nanti bisa pemindah hmm. sepeda ini kayak gini guys ya kayak gini posisinya tangan di kayak gini ya kayak gini nanti dia pindah jadi ya, ke bola kayak yang lalu pastikan pas, kayak gini ya pastikan terus ini, ini yang loren contohkan ada yang berjalan Coba kayak gini nanti bisa semata contohnya ya. Nah, kayak gini guys. Nah, dia berada di bawah, bawah. Kayak gini yang berada di bawah kepala tangan. Dia berada di atas pertamanya. Kayak gini guys. Coba Loren ulangi lagi. Tapi dengan harus uh, dengan harus dengan kecepatan yang Bapak ya. 1 2 3 Kayak gini, guys. Ini <tiket>, kan di bawah, kan? Ya. Ayo, kita tantang pelanggan Loren yang satu ini. Lihat, mau tahu keperluannya kayak gimana? <tiket, <tiket, ini tantangan yang pertama. Ini nanti tantangan yang kedua. Loren ini nanti taruh uang ini di bawah, ya. Jika bisa berhasil melompati uang ini, saya kasih uang. Oh, hadiah ini rp ribu buat dia Kalau bisa melompati Tapi kalau enggak, dia harus ngasih Loren Gak ganda-ganda, ganda-ganda Gak gini Melompat ini asli-asli ya, ya, Ini asli, bukan palsu ini, bukan kelab ini Melompatnya itu nanti enggak jauh-jauh Sekitaran Rp40.000 aja Kalau dia bisa melompati uang ini Lumayan guys, rp ribu guys Ini tergantung harian guys Loren kasih hilang ini tadi ya Oke okay. Kaksikan turun Tantangan Loren kali ini Kalian baru pertama kali ini Loren bikin konten tantangan sama pelanggan HP ini Oke? Okay. Let's go Gimana mas? Sudah siap belum dengan tantangannya? Siap Yang pertama Siap ya? Siap Siap ya? Ayo coba Ayo Satu Dua Tiga Fokus konsentrasi. centrasi Satu 1, 2, 3 Betul, ini dipegang rapat ya Ini rapat tangannya Pas ini nanti 40 cm ke kertas ini Sebagai pengganti uang Ayo guys, ini yang Loren kasih tantangan sedang latihan guys bisa apa tidak nanti? <laughs> Itu Beneran? tantangan pertama. Belum belum. Uh, udah latihan belum? Ayo coba. Ayo. Orangnya masih latihan guys. Orangnya masih latihan guys. Oke, ayo siap. Tantangan yang pertama. Bentar. Loren mau tanya-tanya dulu. Gimana mas? Sudah siap belum dengan tantangannya? Siap. Yang pertama. Siap ya? Siap. Siap ya? Ayo coba. Coba nanti kasih tahu. Bentar, bentar. Saya kasih ambil ambil posisi dulu. Ah, itu guys. Terlihat belum belum belum naikkan ke atas. Ya, oke. lihat posisinya dulu. Biar biar yang di sana yang menonton tahu gimana caranya menempatkan kayak gini ya posisinya ya. Oke siap siap belum kayak gitu. Nanti bisa berada di bawah dia kalau bisa berhasil gitu. saya sebentar saya ambil posisi untuk lebih dekat ayo satu dua tiga gagal guys gagal ya betul, beratil kembali kan naik ke atas lagi ayo, ayo. kembali kan naik gagal guys, gagal guys Tantangan pertama, sidah Nah, tantangan pertama udah nyerah, nyerah, nyerah. Eh sekarang tinggal tantangan yang kedua, <tantangan, <tantangan, tantangan yang kedua. Untuk tantangan yang kedua sudah latihan. Tidak lihat-lihat tadi teorinya Loren kayak gimana. Mas tetap posisinya kayak gini tadi ya. Ini berada di atas di bawah jempol ya. Biar guys-gasnya yang di sana tahu yang menonton kayak gimana ini nanti prosesnya. Ayo mas sudah siap. Fokus konsentrasi. 1, 2, 3 ayo, ayo, ayo. Oh. <laughs> Gagal guys, gagal. Gimana? Ayo lanjut. Dia masih mencoba guys, masih berusaha Oke. untuk mencoba. Coba lebih dekat lagi tangannya. Dia kemerder guys. Gak kayak gitu guys, eh, coba lebih dekat lagi, coba nggak bisa dia <laughs> Ini Kat-kat e gagal untuk tantangan yang pertama Kita masuk ke tantangan yang dua tadi guys Melompati uang seratus ribu Ini guys Uang pecahan seratus ribunya guys Mau saya kasih <tuh> Dia, buat dia nih Kalau bisa ngelompati uang ini Aduh, hilang uang 100 ini nih, guys Dari satu saya Ini guys Ayo kita lihat tantangannya kayak gimana uang seratus ribu ya pecahan seratus ribu saya se Loren taruh sini ini guys posisinya guys ya nanti berusaha untuk melompat ini satu lantai ini kira-kira berapa ya empat cm hanya cuma 40 cm tantangannya dari Loren kayak gini. Lompat harus memegang kakinya kayak gini kan. Jika bisa melompati uang 100.000 ini, maka dia berhak untuk memilikinya. Oke, tantangannya kayak gini guys ya. Lompat satu, tapi memegang kaki nggak boleh lepas, harus dipegang dengan melompat. Dengan cara melompat sampai melompati uang ini. Ini kayak gini ya. Ini kan uang pecahan 100 ribu asli guys ya. Loren ambil, Loren sudah persiapkan kertas di sana. Tolong mas diambil kertasnya itu. Ya di situ, taruh ya pas posisinya di uang tadi ya yang ini ya, karena apa? ini takutnya nanti Loren kena udang-udang ITE nanti kita pikirain menghina uang ya di, di lompat-lompati atau diinjak enggak, ini ya ini Loren gantikan dengan kertas dulu, gitu maksudnya mundur dikit mas, mundur dikit mas posisinya ah, uang Rp100 Loren taruh sini aja wis, kelihatan kok ah ya itu kan eh mundur maju-maju maju-maju yep. eh, siap tantangannya dari situ ya melompati kertas itu oh, lain ambil posisi sudah siap perhatikan uangnya siap mas satu harus dipegang itu nggak boleh lepas tangan ya nah ya satu dua tiga <laughs> lepas nggak boleh lepas. Ayo, coba satu, dua, tiga. Lepas guys aja guys. Eh, yang ketiga satu, dua, tiga. Nggak bisa guys. Gak bisa lompat ya, nggak bisa ngelompati uang. Hmm. Hanya cuma nyampe mana tadi? Sini ya. Iya, hmm. nggak bisa pas nggak Gimana mas rasanya mas, melempar mas? Kesel. Nggak <laughs> bisa kan? Itu hanya masih itu di situ ya. Masih itu di ya. Nggak bisa ngambil ya. <laughs> Persiapan tantangan pelanggan yang kedua guys. Betul. Ini dipegang rapat ya. Ini rapat tangannya pas ini nanti 40 cm ke kertas ini sebagai pengganti uang. Oke, okay. kalau tadi Loren ambil kameranya dari depan ya, sekarang mencoba Loren akan mengambil kameranya dari samping aja. Nah, ayo coba Loren hitung satu, dua, tiga. Ah, lepas kayak kita akan lagi masih mau mencoba lagi? ayo ya tantangannya kan tiga kali ya gak boleh lepas tangannya ayo loran itu satu dua tiga <tik> <tik> ya lepas tangannya enggak lepas tangannya ayo lagi sekali lagi rapat dipegang rapat iya ke... satu dua Tiga ah. Ah. Gak bisa guys Dia gak bisa ganti lompat itu kertas uh, Sebagai pengganti uang tadi ya ah Kembali lagi Uangnya kembali lagi guys Ayo Tuh, gimana mas terasanya mas? Lawancara dulu Tapi gimana rasanya lompat-lompat Sangat kesal Sangat kesal Ngerasa sulit tanpa susah atau kayak gimana? silit ya kelihatannya gampang apa enggak ya kelihatan kelihatannya kayak gimana awalnya tadi mudah kelihatannya soalnya hanya cuma 40 cm tapi ternyata setelah di jalani sangat jilidiga udah nyalakan oke itulah tadi keseruan dari tantangan Loren Jenderal buat pelanggan lo tadi memutar spidol sama lompat di atas kertas dan ketuanya tidak berhasil mungkin nanti kapan atau gimana gitu ada pelanggan-pelanggan lain kasih tantangan oke okay? terima kasih sudah hadir di, di konten warung jinak kali ini semoga jasa baik anda di terminal yang Allah atau masalah ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good luck